Harga minyak sawit mentah, CPO, pada PT. Harisma Pemasaran Bersama Nusantara, KPBN, tercatat menurun menjadi Rp12.312 per kilo. Pada Selasa, 15 November 2022, dengan demikian terdapat penurunan sekitar Rp76 per kilo, bila dibandingkan dengan harga CPO pada Senin, 14 November 2022, yang mencapai Rp12.388 per kilo. Dari informasi yang didapat info sawit dari KPDN, untuk wilayah Belawan Dumai harga CPO mencapai Rp12.312 per kilo. Sementara harga CPO di Talang Duku dibuka Rp12.122 per kilo, terjadi withdraw WD, dengan penawaran tertinggi Rp12.062 per kilo. Lantas harga CPO di Teluk Bayur dibuka Rp12.162 per kilo. Terjadi withdraw WD dengan penawaran tertinggi Rp12.087 per kilo. Kemudian harga CPO di Kaltim dibuka Rp11.812 per kilo terjadi withdraw WD dengan penawaran tertinggi Rp11.100 per kilo. Lantas untuk harga CPO di Palopo dibuka Rp11.612 per kilo, terjadi withdraw DW, dengan penawaran tertinggi Rp11.100 per kilo. Sekian harga sawit untuk tanggal 16 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.